Gokil Tinggal bokong-bokongin aja Masih ada orang nih hmm, Mati lo Wah You got a friend in me You got a friend in me Yo, what's up Mabri, apa kabar semuanya? halo bro. jadi kali ini Mabri, Ocha bakal mau membajak akun istri Ocha Mabri, oke, okay. ini aku nebingnya Ocha Mabri, oke, okay. uh, kita login nih, Ocha sudah masukin sih, ID pastinya Mabri, tinggal login aja nih, ke garena ya kan, apa kalian mau tahu ID pastinya apa, <laughs> jangan ntar kalian hack ya. terus dijuluki ke kita jublin. lagi, waduh parah banget itu, Ya, Bro, udah masuk ke dalam aku nih, Bro, dan kita diperlihatkan oleh Holger Mythic dan arteri, Mbak Bro. Ya, cara kesukaannya, Ocha, Mbak Bro, favorit Ocha. Wah, dia pakai juga man, ya Oke, kita ke profilnya, kita ke basic. Wih, namanya Cabi, oh, Cabi ini levelnya udah 155, Mbak Bro. Ya, udah sebelas kali, legendary, dan tujuh kali, legendary, Battle Royale, ya, yang MP 11 kali. Komplain, oh, 19 kali, Bro. Oh. Uh, dia rajin grinding apa ya? Wow, saya tahu deh di, kalau dia tuh rajin grinding mah bro, saya tahu ya. Terus kita ke collection ya. Peacekeeper Holger. Wih. Dua mitiknya ada ini mah bro ya, peacekeeper dan Holger. Legendnya ada type 25. Bizon Renetti, AGR, ak 117, Shorty, MX9, ak 47, M4, AKA 44, M4 Crossbow. Wajah cerbat ya, main MP enak, main royale juga enak sih, Ma pakai akun ini ya. Tapi jangan salah Ma Bro, bi ini punya lebih dari satu akun Ma Bro ya, ada beberapa akun pastinya. Kalian kalau mau akunnya banyak sih, langsung aja follow instagram kita jublin Ma di sana akunnya Sultan Sultan, deh, Pokoknya Ma Bro ya. Jadi setiap ada akun baru yang masuk, wah, ini misalnya bi ngeliatin, wah, aku mau yang ini, wah, uh, langsung Mbak kalau dia pengen, ya, udah, langsung ambil itu yang di kita jublin. <laughs> kita ke lihat arsenal dia, uh, metiknya di upgrade gak sih Mbak Aja nggak tahu nih. Uh, wih, udah level 7 dia, udah dia upgrade rupanya. Pescapernya level 3 men. Wow, sekali sekali ya. Oke, kita ngebaca apa aja nih Mbak Bro? Lockout kali ya, lockout. Ih. Ini toksik banget Mau ini lot out yang Ocha nggak suka di ranket Mauro ini play ranket, aduh. Tapi ya nggak boleh begitu Maesri. Jadi ya, oh suka suka ya. Saya mendukung lot out ini mau bro ya. Ini sangat boleh dipakai ya. Ocha rekomendasikan khusus di video ini oke. Okay? Eh uh, pakai hardline ya kan. uh Peraksi ini bikin score streaknya kita dapat sangat cepat, Ma bro ya. Dia sebenarnya tuh raser juga, ma bro ya. Di akun yang lain ya, yang di sini nggak ada mitiknya. Dia di akun lain ada fenek mitik, ada mitik-mitik yang lain, mabru dia tuh seorang raser juga. Dia suka ngeras ngeras karena ngelihat ojek suka ngeras, ma bro. Jadi dia tuh harus jadi raser juga seperti itu. MX 9 nih. Wow. MX 9 nya Pakai gas granat, bro? Pakai gas granat? ini player ringket pisan. Hardline semua mabrur. Wah. Iya sih Bang, Bro ya. Ya, si Bi ini ya. Istriku ini, dia tuh nggak pakai Dead Silent. Dia nggak suka pakai Dead Silent. Dia tuh suka lari-larian ringket. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dia ringket mah, Bro, udah kalian tuh tinggal pakai headset yang benar ya. Nah, nanti dengerin stepnya. Kalau dia dateng ke kalian, ma, bro, tinggal kagetin aja. Gampang banget lawan dia tuh. Oke, <laughs> dia lari-larian. Wah, ya ampun. Oh, ini ada di satu nih. Ya, mungkin ini suruhan ocha sih. soalnya ocha, jarang banget ngelihat dia pakai di hardline terus. Ya, Yo, ma, bro, kita ke battle royale-nya. Wow, ternyata dia punya legendary helikopter. Ya, uh, wingsuit juga ada, ma, bro, wingsuit legendary. Wah ini battle royale banget sih ya helikopter ya kan Mantap sekali tuh. Wah udah berisik berisik berisik berisik. Terus kita sekarang ke settingnya deh Ma Bro. Oke dia layoutnya seperti apa? Wow hampir mirip dengan Ocha cuman uh, scope nya Ocha nggak di sini sini 3 jari ya main 3 jari 4 jari ya 3 4 jari lah ini Ma Bro. Kita acak acak lah, Bro ya kita terlalu outnya Ma Bro. Oke eh nah, kita atur dulu, set pokoknya kita atur biar pas sama Oce Ma <laughs> Dia di, di marah ya kalau caca kata begini Ma Bro. Ya Ma Bro sepertinya ini uh, ya sudah mirip dengan Aku Oce nggak perlu banyak-banyak lah ya. langsung aja Ma Bro kita pusing ringnya ini. Ya kita bantu ya. Sekarang nih apa? Hmm pasti remaster Ma Bro. Ya kita mainin dulu lah ya kita coba pake lot out nya dia, emang enak ya pake hardline kedengeran dakduk-dakduk-dakduk dak dak ya, kita main ac aja mabro yuk let's go oke okay, mabro just sudah di dalam game ya kita di round pertama ini pake hold germitik dulu aja mabro ya yeay woooooh kita inspect dulu Habis itu pake apa ya ini lot out nya kurang benar sih tapi it's okay lah ya ma bro. Pakai lottot yang ada aja ya. Tetap akan menang kok. Hmm, sadis. Go go go go. Apa itu mah bro? Oh no, aku mati dong. Padahal baru main lo. Ya, kita kalah satu round, Ma Bro. Tak ku biarkan right mereka merenggut Ronde-ronde selanjutnya, Ma Bro ya. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, masa kalah sih, Ma Bro? Nggak boleh lah. Mantap sekali, Ma Bro. Cina si ada orang nih. Nah, uh, Wah. suratin aja, Ma Bro. Ya, mereka membuat Ocha marah, ya kan? Hah, dan lagi, lagi. oke. Okay. Nah, Mia Ocha ini suka pakai mixan juga nih, Ma Bro. Ya, ayo bro, kita ras. No rem. Let's go. Ah. Permisi, Bro. Nice, satu sudah dapat. Dapat dua, dapat tiga. Pocong enggak tahu lah sih di mana. Ini di sana ya? Atau nah, di sini nih, Mbak Bro? Ada orang di sini. Oh. Kalem di sini kayaknya nih. Di atas nih. Oh, di sini? Mantap sekali bukan? Kita gak boleh membiarkan karakter Binyocha ini mati mabro ya. Taduh mati sekali ya mabro, boleh mati mabro. Wewewe, apa ini? Oke okay, kali ini, set gun. Mati. Ngabro, matiin Ocha mabro. Pengen gak mati malah mati ya. Bomb acquired. Watch out, flash! Oh no, buat pakai shotgun mah, bro? Mari, bro. Mana musuhnya? Oke. Okay. Dua lagi mana? The wait, wait. nice UAV, bro. By. UAV mana lagi satunya? Oke. Okay. Wah, good job. Udah, gak boleh kalah lagi, gak boleh kalah lagi. Next round. Ampun, yang masih gak boleh mati Ocha-nya ya. Kita pakai apa lagi senjatanya, Ma Bro? Ini ocak, ah, keeper juga nih. Disuka suka pikir-pikir juga, Ma Bro. Keren juga. Udah ada chemo Diamond-nya gini. Good kill sekali. Nice, sir. mantap. Ada yang lempar bom. Mantap jiwa. Di atas sini ada, kayaknya ada orang deh Mana ya? Di sini? Hai Aha. Nice uh. Bison, bison, bison Hii, bison Pas jaya-jayanya bison mah bro Ini juga sering dipakai enak sekali ya jadi uca kita cobain senjata nih mana nih nice ah uh. bujap mana orang oke yang kill 23 tuh ma bro oih sampai kill 25 Klikil. nice hehehe ya yep, kita lanjut lagi ma bro, ya search and destroy dapetnya terminal nih ya yeah. Masa cuma yang dimainin sekali doang mah bro ya ah, kalau ga tuh minimal main Main seterusnya <laughs> Oke okay. Main terus-terusan Yuk Majuin pake holger Gue mau ngeras pake holger pokoknya ya Awas lu Buset deh bang Isi dong Gokil Tinggal bokong-bokongin aja Ih bokong-bokongin udah bisa bedah. Iya lah, bro Eh hey, mana cuy Wuh Mantap dah Ya ngobongin Lo tetap apa lagi nih belum mau pake mah bro Eh, uh, M4 Wih M4 Corp Chester Go go go Masa oh, <tap> ada bomb Target in sight Awas. loh hai, kayak ada orang tadi tadi oh my god pada kemana hai, bro hai, hai, hai, ah ada orang di sini. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Waalaikumsalam wow, Woh! Woy! Good job! Anjay! Wuhuuu! Eits! Kau mau defis ya bro? Mau defis? Eits! Gua aja yang defis bro! Ya lagi? Eits! Gua aja bro yang defis! Ini parah banget sih! Eits! Eits! Eh! eh dia, dia yang ambil gua bro! <laughs> ya aduh lah dia ngambil dong. Waduh, uh. kecepen bisa mau buru biarin aja kalah dulu gitu sekali ya, guys. Pakai apa lagi sih? Type 25. Binya aja enggak suka type 25 sih. Gasken. Enemy contact. Ah, gila. Attachment-nya apa nih? Buluk nih pasti nih. Wah. Oke, okay, dapat 3 kill. Mana udah orang. Ah! Wah, mati mah bro ada yang nendok di sana bro. bro. Tidak kalah. Round selanjutnya. Adil lo tetap lagi ya? Hmm, AK-47 juga petunjuk. Oke, mantap mah bro. Let's go. They have the bomb. Wah, Binyuca ada beginian, bro. Keren sekali ini. Kita tersini ya. ED. Ada nge-spam bom Nice. Ini keren banget ya, kayak Valorant, Bro. Eh, hey, awas di mana musuhnya, woy wait deh, udah di sono, Bro. Oh. Wow. udah di sana aja tuh satu orangnya. Oh, takanku biarkan kamu mengambil nyawaku lagi, ya. Yeah? deal kamu. Eh ini mah dealku ini ya. Belum di setting ini mah. Mana yang I uh, Oh my god, oh my god. Enggak enak kalau deal kita tanpa assignment, wey. Uh. Oh, nice. Sir. Oh no. Eh, dibokong dong. Waduh, waduh. Teman gua nih harus bisa memenangkan nih mah bro ya. Aduh, Ready. kalah mah bro. Teman hati juga mati, Bro. Eh ya, gimana nih? Oh, pagi bisan aja deh. Destroy the objective. We got the bomb. Nah, 15 ya, lumayan lah mah bro kill 15 ya. Enemy No, no, no, sakit banget itu, Bro. Gila senjatanya gokil sekali itu. Ya. Yeah. Flashbang. Wah wow, nice. temen kita sekarang menggendong Bro. Balik ke Holgerah. Yuk, balik ke Holger. Yo, kita Holger. Karena sang istri ini suka pakai Holger mah Bro. Ya yes, sa. Good job. Wah, oke. Nice. Akhirnya kita menang. Wuh. Udah, udah, udah, udah. Cukup sudah, cukup sudah, cukup. Wih, MV 2 kali langsung, Bro. Main lah nambah, nambahin poinnya, ya. Nice, sir. mantap sekali. Tuh, Mantap sekali. Oce sebenarnya ada kelupaan mah bro ya Tadi karakter Oce belum cek mah bro Nah, karakter apa aja yang dia punya? Artery Crash Uh, uh, Wuh Wuh pertama kalinya loginin Kakun Binyoja mah bro. Dia punya sejilau ibu Uh, keren sekali bro Ini yang dicari-cari mah bro ya dan Best Seller sekali di Instagram kita jubelin Wow Karakternya mantep ya Nah, Char Legend Mace nih Tadi lupa pakai ya, tapi oke lah ya Karena ini juga bukan Battle royal, nggak perlu Melihat-melihat karakter Wah ada ini juga nih Praise. Ini karakternya banyak juga Binyalaca nih Banyak sekali mah bro Terus ada Scarlet nya wah ini juga nih, ih, banyak mah bro karakternya, mentarai, tapi yang 2021 MVP ya, bukan yang original, Ruben Tracker yang Gacha ada, wah ada polisi, polis, kayaknya ini uca nggak punya nih mah bro, di ya. dan Binya uca punya karakter ini, wah, bisa dipindahin aja nggak sih, di gift gitu loh, oke ini, Vivian Harris nih karakter yang banyak disuain pro player salah satunya. coba lupa juga tadi untuk mengecek bordernya uh, frame-nya, frame nya banyak banget loh, bro. Ada dari S4 tahun 2 tahun yang lalu bro, keren. wih, S2 yang nyala-nyala ya kan. Ghost Frontline juga ada avatarnya ini. Calling card apalagi? Nggak usah ditanya sama bro kalau calling card. Calling card banyak. Kita ubah-ubah sama -ubah, bro ya. <laughs> kita ganti-ganti. <laughs> kita ganti ini. Kita kasih. Nah aja nih. Kayu-kayu. Ya kan. Nah ini avatar kita ganti yang burung-burung. <laughs> calling cardnya juga burung. Kita ganti yang. Ih, <laughs> ya, banyak banget calling cardnya ya. Nah, blueprint aja nih. Nah ini aja deh. Terus, ini kita ubah-ubah, bro. Ya, seperti akunnya sudah dipakai, ya kan? Tarepas lo begini, kok berubah semuanya, ma bro. Settingan berubah, karakter berubah, profile berubah, bordernya, ya kan? Sama frame-nya, wah. Oh. Yaudah, ma bro kayak gitu aja untuk video kali ini, ma bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, ma bro ya. Kayak gitu aja untuk video kali ini, Mabro. Yaps, bro, yep, Mabro. ada semuanya. Yuk deh, deh -de -de semuanya. See you next.